Terima kasih sudah mampir ke channel ini Tapi jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya Karena subscribe itu gratis Gratis Ketika terhibur jangan lupa klik tombol like-nya Ketika ada kekurangan jangan lupa komennya di bawah ini Selamat menyaksikan yo yo yo yo <Syukur> yo capek. saya harus Selamat pagi, Tapi aku tidak akan tinggal okay. diam jika kamu membuatku marah ]Fit. Apakah kamu mau menjadi Shukigamiku? Ada ratusan monster yang tinggal di dalam paya. Aku merindukanmu, tetapi aku juga memberi tunan. Aku harap dia menyatakan isi hatinya. Mantap. Mega kill, double kill. An Adem enemy has Am been slain. <laughs> <laughs> <hah> Jika berhasil, aku yang akan menang. Hari. Jika gagal kebaikan orang. Marah. <sul> Sepertinya hanya sedikit <sul> orang yang mengetahui <sul> tentang itu kurang enak. seperti itu Kutukan hanya berarti larangan. <laughs> kamu mau menjadi sekiganimu? <laughs> Aku dan Hayabusa petunjuk. An enemy has our ship been destroyed? Been destroyed. Huh? has been Tolong beri aku dan Hayabusa petunjuk orang. Tapi aku tidak akan tinggal diam karena kamu membuatku marah. <San> ini adalah yang manusia adalah ini. manggung. Jika gagal, kamu yang akan menanggungnya Apakah kamu Cepat Lagi yang mau. Launch attack! Ayah! tolong beri aku hmm. dan Halo, terima kasih ya, tunjukkan kekuatanmu. <tuh> Càng wow. cao